Punya banyak khasiat, simak 5 manfaat buah jeruk untuk kesehatan tubuh. Manfaat buah jeruk untuk kesehatan tubuh menjadi salah satu hal yang cukup populer diketahui. Tidak heran, banyaknya manfaat buah jeruk untuk kesehatan membuat buah jeruk kerap diolah menjadi berbagai jenis vitamin hingga obat. Manfaat buah jeruk-jeruk untuk kesehatan tak lepas dari melimpahnya kandungan nutrisi dalam buah yang identik dengan warna orange tersebut. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam buah jeruk diantaranya seperti serat, vitamin C, vitamin B, kalsium, magnesium, zat besi dan masih banyak lagi. Buah jeruk juga memiliki rasa asam manis yang khas dan menyegarkan saat dikonsumsi. Tak jarang pula buah jeruk kerap diolah menjadi berbagai jenis makanan hingga penyedap rasa. Lantas apa saja manfaat buah jeruk untuk kesehatan? Berikut beberapa manfaat buah jeruk untuk kesehatan, diantaranya. Satu Mengandung banyak antioksidan jeruk adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak antioksidan. Tak heran mengkonsumsi buah jeruk mampu memberikan banyak manfaat. Salah satunya menangkal berbagai jenis radikal bebas yang membahayakan kesehatan. 2. Menjaga kesehatan jantung Manfaat buah jeruk selanjutnya yaitu mampu menjaga kesehatan jantung. Pasalnya, buah jeruk mengandung antioksidan hesperidin yang dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Sehingga mengkonsumsi jeruk mampu menjaga kesehatan jantung. 3. Mencegah batu ginjal tak berhenti di situ buah jeruk juga mempunyai manfaat yang mampu mencegah batu ginjal. Hal tersebut dikarenakan jeruk adalah sumber sirat yang dipercaya dapat membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Mencegah anemia mengkonsumsi buah jeruk juga mampu mencegah anemia. Pasalnya, buah jeruk juga mengandung cukup banyak zat besi dan vitamin C yang mampu meningkatkan penyerapan mineral dan mencegah anemia. lima Meningkatkan fungsi otak manfaat buah jeruk selanjutnya yaitu dapat meningkatkan fungsi otak. Pasalnya, buah jeruk mengandung flavonoid yang mampu meningkatkan memori dan kognisi serta pencegahan neurodegeneratif. Demikian beberapa manfaat buah jeruk untuk kesehatan. Meski mempunyai banyak manfaat disarankan untuk tidak mengkonsumsi buah jeruk secara berlebihan.